Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada postingan dari Bang Dery di persahabat ya video Papa Bi yang mengucapkan selamat ulang tahun langsung ya kepada Bang Dery Masya Allah Ada sebuah kalimat juga yang diunggah oleh Bang Dery Makasih Bi Rizky Bilar asik-asik orang Cina katanya itu Masya Allah Dan di bawahnya persahabat ada sebuah percakapan pesan ya Antara Bang Derry dengan Papa B Wow, Masya Allah banget Dan tentunya banyak tanggapan komentar yang diberikan Salah satunya ada pertanyaan dari akun Army Baskoro Itu isi chatnya apa ya? Wow, ada yang bertanya isi chatnya apa sih? Kita lihat aja di persahabat Ya ada tentunya Jawaban dari akun Pipit mortis 97 mengatakan Papa Bilar nih Tentunya memberikan pesan WKWK -WK, jadi orang Arab gua Kado gua transfer aja Bang Derry menjawab Haha asik-asik, suka banget Adakah noreknya WKWK -WK terbaik Terus yang paling bawah balas chat Bilar yang atas Cina nggak sih? Haha <tuh>, katanya tuh ya. Itu tentunya isi percakapan pesan Dari Papa Bilar dan Bang Dery Masya Allah mudah-mudahan Selalu diberikan kelancaran Untuk rezeki idola kesayangan Berkah barokah Dan semoga rezekinya juga bisa nular ke kita semuanya Amin Masya Allah Bangga banget ya dengan Leslar yang begitu ramah, humble dengan siapapun. Mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan selalu mendapat doa-doa baik dari orang-orang yang tulus mencintai Leslar family. Kemudian persahabat kita lihat juga di sini ada cidukan dari Ustaz Suki. Ini persahabat ya saat check-in pesawat, Masya Allah. Rombongan Utsasuki al sudah tentunya check-in pesawat dan mendapatkan kabar juga bahwa Leslar tentunya tidak ikut pulang. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh Leslar selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran dan doakan juga untuk Utsasuki dan rombongan. Bismillah, mudah-mudahan tentunya selama sampai tujuan. Amin. Kemudian juga persahabat ya diingatkan kembali nih Untuk warga Konoha insya Allah ya Bunda Lesti Kejora akan tampil di acara ulang tahun Indosiar yang ke-28 Live pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Indosiar Bismillah saja kita tunggu insya Allah Di tanggal 11 Januari 2023 Bunda Lesti Kejora akan tampil Akan menghadiri acara hud industri yang ke-28 doakan saja yang terbaik selalu menunggu selalu menantikan kejutan dan kabar baik dari Lesti maupun Papa Bilar selanjutnya juga bersama kita simak diunggah digesnya MRB clothing line baru saja mengunggah sebuah postingan ini produk terbaru dari MRB clothing line Wow ini keren banget persahabatnya jaket dari MRB dan luar biasa makin gak sabar untuk persahabatnya menantikan peluncuran produk MRB Clothing line ini desainnya juga keren keren banget persahabatnya, masya Allah doakan juga ya untuk usaha dari Papa B dan Bunda Les, mudah-mudahan. Lancar sukses untuk usahanya. Amin. Kemudian juga, persahabat, kita simak adalah sebuah kata-kata bijak yang diunggah oleh Kurrehma, kesan 8816. Jika seseorang mudah memaki, membuli, dan merendahkan orang lain, sejatinya dia sedang mempertontonkan apa yang ada di dalam hatinya. Tuh, persahabat. Jadi untuk keluarga Konoha, tetap menjadi fans yang baik tetap menjadi fans yang tentunya positif hati-hati untuk orang-orang yang selalu memfitnah, yang selalu membuli dan memaki karena sejatinya Anda itu sudah mempertontonkan apa yang ada di dalam hati Anda tersebut sebagai fans tetap kompak dan solid ya untuk selalu mendukung hal-hal positif dari idola kesayangan kita dan kita juga juga ya. kata-kata bijak selanjutnya Jangan peduli jika orang tidak menyukainya karena kamu lahir untuk menjalani hidupmu Bukan untuk mencari perhatian orang Ini juga tentunya kata-kata bijak banget bersahabat, ya. Semoga kita semuanya selalu berada di jalan yang benar Dan semoga selalu saling mendoakan yang baik Dan bismillah mudah-mudahan tetap solid dan kompak untuk mendukung Leslar Family